cek cek, oke guys, jadi sini saya akan membuka magis saya, ya. itu akan mengecek modul ya, yaitu untuk pemblokir iklan, oke, kita cek septinya, septinya dulu, berhasil, terus kita pergi ke setelan, terus ini, aduh, nih, nih, dukungan host secara Sistem list untuk aplikasi pemblokir iklan. Oke, okay. pencet aja guys. Jadi kita akan mencarinya di sini. Nah ini ya, deh. Okay. Jadi ini di on kan ya? Oke, okay, sekian dari saya. Terima kasih.